Terbaru, terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk kabar terbaru di siang hari ini Ada info spesial untuk kita semua ini Penting banget persahabat ya Cara memvoting idola kita Kita lihat diunggah oleh akun virus Leslar yang mana repost kembali unggahan tersebut oleh HP kentang Kota sultan ini info banget untuk kita semua hati-hati fotonya -hati, jangan kebalik ya guys nih perhatikan persahabat ya apa lagu dangdut terpopuler pilihanmu kita harus memilih lagu bawa aku ke penghulu persahabat ya dan kita lihat juga musik video dangdut terpopuler pilihanmu kita harus memilih kulepas dengan ikhlas jangan sampai kebalik persahabat ya tetap fokus Dipahami, disimak baik-baik Untuk lagu dangdut terpopuler pilihan kita Itu bawa aku ke penghulu Dan musik video dangdut terpopuler pilihan kita Itu ada lagu kelepas dengan ikhlas Jangan sampai kebalik, gaskan terus Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga Bang Emin akan mengabarkan persabat ya Kabar bahagia banget untuk kita semua langsung dari Indosiar Bahwa bakal ada acara anugerah lembaga sensor film 2021 Yang akan hadir hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 23.00 20 waktu Indonesia Barat Ini acara besar di Indosiar Tentu acara tersebut juga akan dimeriahkan oleh idola kita Ada leslar persahabat ya Kesayangan kita Masya Allah tuh Dimeriahkan oleh kakak Bilar Ada juga dedeklasi kejora ah, lengkap banget persahabat ya Alhamdulillah Tentunya mudah-mudahan sehat, bahagia Dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran Apapun apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Indosiar. Nantikan penghargaan tertinggi untuk para insan film dan tayangan Indonesia di Anugerah lembaga sensor film 2021 yang akan segera hadir. dimeriahkan juga oleh berbagai artis papan atas Indonesia. Saksikan selengkapnya hari Rabu 17 November 2021 hanya di Indosiar. Dicatat tanggal jam dan waktunya persahabat ya Biar gak ketinggalan, biar gak terlewat Acara yang paling dinanti Kita sudah kangen banget nih Lesti dan Pilar tampil di atas panggung Indosiar. Bayang Banyak tanggapan juga nih di postingan tersebut Yakni dari akun Instagram Sulis Sulis, -sulis 058 Mengatakan harus nonton Ada idolaku aku kejora Wow, semangat banget ya kalau ada Leslar